Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys di channel Fahmi Agia ya Hari ini saya akan mempraktekkan cara membersihkan uh, Batu apa ini namanya Baknya cincin ya Membersihkan uh, Gagang cincin Ini sudah mulai Hitam ya teman-teman ya Jadi akan saya bersihkan Cuman pakai ini teman-teman, cuma pakai odol tapi jangan dipakai air ya. Cukup pakai tisu ataupun kain yang putih ya, teman-teman. Ya, jadi nanti akan terlihat e, kotornya itu di kain putih ataupun tisu ya, teman-teman. Ya, oke, silahkan disimak, jangan di-skip ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita lihat, e, Mbak, cincinnya sudah mulai hitam ya. Dan kita cara membersihkannya pakai pasta gigi ya, pepsodent Ini cara pakainya seperti ini ya teman-teman ya Kita ambil sedikit Setelah itu kita oleskan di sini ya teman-teman Kita oleskan sampai rata nah kenapa kalau kita gosok gigi pun pakai ini ya teman-teman ya gigi aja bisa bersih apalagi kalau kita bersihkan cuman hanya seperti ini ini teman-teman bisa lihat hitamnya ini lengket di tisu ya kita buktikan dulu benar atau tidak <tuh> Ini item banget ya teman-teman ya. Nanti juga akan saya buat tutorial cara membersihkan cincin satu lagi ya teman-teman ya. Kita kosong. nih seperti ini teman-teman. Nah, jadi hasilnya sangat beda ya. Ini sudah bersih dan di sini temitemnya. Hitam Oke, beda ya teman-teman ya. Kita gosok-gosok terus. Kita kasih lagi di sini. Jangan pakai air ya. Coba kita tes pakai kait. bersih ya jadi kita bandingkan sama yang sebelah yang belum digosok teman-teman ini -teman. pinggir-pinggirnya hitam dan di sini sudah bersih seperti ini cara membersihkan baknya cincin ya teman-teman ya kita kasih dulu lagi そう Oke, tutorialnya cukup sekian ya teman-teman ya. Dan ini hasilnya sangat memuaskan. Teman-teman bisa lihat sendiri perbedaan pertama dan yang belum digosok dengan yang sudah digosok ini teman-teman. Hasilnya sangat memuaskan ya. Sudah kembali kilat seperti baru. Oke, sekian teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasilnya seperti ini ya geng ya. Bisa dilihat teman-teman di sini Sudah bersih, sudah kilat kembali Saya punya dua cincin Nanti akan saya buat juga Di cincin satunya Cuman karena Waktunya ini sempit Ini pun saya Tadi habis bersihkan Kebun saya jadi saya sempatkan waktu sedikit ini untuk membuat tutorial teman-teman. Oke hasilnya seperti ini ya. Bisa dicoba teman-teman. Cuman pakai odol ya. Yang ada di kamar mandi. harus usah beli lagi. Ini. Oke guys. Seperti ini ya. Hasilnya sangat memuaskan. Ini. Uh, kelebihan cincin ini, nah, uh, biar teman-teman tahu, saya kasih tahu ya. Sebenarnya, saya enggak mau kasih tahu kelebihan cincin ini. Uh, kalau ada beras di dalam karung ini, enggak bakalan lapar ya, teman-teman. Ya, oke, okay, terima kasih.